tipin ke broker ternyata enggak lagu-lagu itu -lagu, enggak tahu, kayaknya itu harus Brodeye deh yang jawab ya kalau itu ya <tuk> <tuk> halo, hai sobat Roma21 welcome back to youtube channel Roma21 dan kita kali ini di sesi lunch break lagi bersama Brodeye Brodeye pak kambang yaa, sias sia. ya, salam, salam properti Bro deh, kita akan bahas tentang agent properti lagi nih. Oh, properti lagi, teman Benar, tapi ini terkait si agent-agent nih. Agent-agent sedang berkembang biak banyak banget. Ini ada Saat isu ternyata? apa? di lapangan, isu apa? Isunya tips and trick. Oh, gimana sih biar cepat laku ya? listingannya itu kan pasti banyak ya. Tentunya, <laughs> eh, teman-teman, agent ini pasti bingung nih. Cara gimana sih? Cara agar listingannya cepat laku atau, atau ada apa? nitipin ke broker ternyata enggak laku laku <laughs> itu enggak tahu, kayaknya itu harus BroDY deh yang jawab ya kalau itu ya Nah, apa mungkin ada tips and triknya atau ada strategi-strategi yang mungkin oh, teman-teman aja juga belum tahu mungkin bisa di-share nih BroDY gimana? Ya, uh, pasca pandemi ya, pasca pandemi itu menariknya, menariknya itu berapa kali kita bahas di sesi bahwa bah, penduduk Indonesia udah banyak peralihan generasi hmm. Uh, properti juga bukan lagi uh, kalau dulu sangat menjadi priority untuk investasi yeah. sekarang udah enggak pembeli yeah. properti itu rata-rata yeah. memang test buyer atau end user ya yeah. bukan bukan kalau dulu orang bisa Punya properti, mana aja nah, Tempul hari kita bilang kalau mau investasi properti jadi developer yeah, nah, nah. Nah. Uh, yeah. Beli, jual, karena pemainnya juga udah banyak mm -hmm. Ya kan, uh, apalagi kalau kita bicara developer tuh udah demikian banyak sekali yeah. gitu. Nah, sebenarnya uh, sekarang itu Para broker tuh juga nggak mesti jualan secondary aja yeah. ya. secondary juga dia bisa jualan Dengan pandemi kemarin, banyak para developer juga melibatkan broker untuk, untuk bisa uh, menjual uh, properti ya, iya. beberapa kali launching di Tangerang itu uh, fantastis ya, mm. produk knowledge-nya itu tidak pernah kurang dari 2000 agent yang datang oh, okay. Jadi Oke semuanya Tapi yang iya. menarik adalah yang datang itu lokal-lokal lokal-lokal brand oh, ataupun broker-broker lokal bukan-bukan oh, okay. broker yang top five yang kita persepsikan ya kita tahu lah ya jago-jago uh, gitu loh tapi ternyata di market itu uh, 70% pemain broker ini juga lokal. bukan global, brand lokal, global brand. brand lokal brand ya di sisi sebelumnya kan kita ngomong nih transformasi itu ya, ya broker yang sukses adalah ya satu ya, customer ya, centrist, ya, dua specific ya. market yes. dan itu pengamatan saya di lapangan tuh terverifikasi itu hmm. nah, seperti itu ya kita akan bahas Bagaimana supaya uh, cepat laku ya ada dua pilihan ya bagi orang yang kita ngomong secondary ya ya nah, di primary juga ada sih sebetulnya, kita ngomong di secondary dulu di secondary itu dikenal apa namanya open listing Oke okay, saya list. kalau punya properti Udahlah, saya panggil sebanyak-banyaknya broker. Ya, yang manalah yang ya, laku aja lah, yang bisa bisa cepet laku terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu Tapi ternyata juga enggak terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu terlalu Profesionalisme ya. dan sebagainya ya. Pembaca pasar terlalu ya, ya. kedua adalah sebagai penjual kadang Udah deh gue ya. gak mau pusing deh kalau ya. banyak broker gitu nanti ya, Nanti hubungin juga uh, ya banyak. Iya kan dia ya. mesti repot ke ya. anaknya -anak. ini udah ya. banyak pernah, tuh, Ada anaknya. pernah satu klien gitu uh -uh, Gimana bro dia nggak mau ditemuin. Oh. Ada okay. pembeli dia nggak mau ditemuin. Oh, gitu. dia benar-benar mau lihat si agennya. Ternyata setelah ditanya saya bilang kenapa gitu loh. Dia kebetulan pas mau lihat rumah dia ada di rumah dia nggak mau. Oh, oke. Okay. Nanti ditanya kenapa? Ya itu banyak broker udah datang tapi nggak ada transaksi. Dia jadi capek wajar nih. Dia sebenarnya kapok, desperit ya sih itu. Murah-murah. Ya, kan? Karena tapi tadi di open ya agennya pun mereka kan nggak paham mesti pilih agen yang mana yang agus apa enggak sembarang orang. Ya, oke okay, jualin, oke okay, jualin, okay, jualin, okay, jualin ya. gitu. Ya, lawannya adalah spesifik, eksklusif gitu, gitu loh. Eksklusif hanya satu aja satu ya. ya? Okay. Nah, tapi ya ternyata juga uh, filosofinya satu agent supaya nggak direpotin kan. Oh, yes. Saya hanya berhubungan dengan satu agent aja. aja agent. Kalau ada agent datang, lu pungin dong. Ya ini. Uh, agent yang saya tunjuk, agent saya tunjuk. Oh. Nah tapi juga kembali ke laptop. Oh. Ya, agak susah juga dan kita temuin nih itu ada eksklusif listing hmm, beberapa ya, ya karena gitu. kalau kalau saya mau eksklusif apa hebatnya si broker ini apakah ada mungkin ya, jaminan ada, ya. garanti pasti akan terjual ya. dalam waktu tiga bulan. Ya. 3 gitu, bulan nah, ya? kan gitu, Kak. Iya. Kalau nara jadi broker, oh eksklusif sama saya aja. Saya jamin 6 bulan laku. Ya. Ada enggak tuh jaminan kayak gitu tuh, Bro? Ada. Oh, oke. Okay. Jaminan kalau enggak laku, saya ah. saya enggak usah ditunjuk lagi, enggak apa-apa. <laughs> jaminan kalau enggak laku bukan jaminan laku ya. Iya. <laughs> okay. Kalau dalam 3 bulan gue saya enggak bisa jual, lagi Ya udah enggak usah kita lagi. Enggak lagi. Sama aja dong laku juga ya. Nah, ya, jadi ya. ya. ya kan harusnya kan enggak begitu kan hmm. harusnya si broker ini kalau dapat dapat apa uh, uh, orang yang menitipkan properti yeah. dia kasih edukasi dia kasih informasi market nah, dia agent, kasih macem-macem dia yeah. kasih jadi konsultan, market. harganya mesti sekian hmm. terus si properti agent tuh harus every week syata every month, dia harus berkomunikasi, yeah. terus dia harus memasarkan ya yeah. kalau orang nitipin Propertinya ke broker, broker kan dia nggak di charge, hmm. brokernya modal ya. sendiri, ya, enggak untuk enggak. memasarkan. Nah kalau dia nggak punya modal, ya banyak broker yang masih agent centris. Hmm agennya tetra -agen cara Mas masarin ya bukan kantornya ikutin mikirin gitu loh ya strategi ya, kalau kalau candaan saya tuh kalau closing tuh kecelakaan aja itu <laughs> bukan keberuntungan tapi kecelakaan luar biasa loh bro ya okay, okay. Benar. market sangat-sangat berubah di sesi itu iya iya harus ada gitu strategi. ya jadi ya. Hmm. kita nggak pernah jumpai ada eksklusif listing jarang sekali. Jarang ya, semua open listing. Open. Ya? So, ya? Nah ini menular di primary. Oh oke. Okay. Nah, di primary itu ada istilahnya apa ya? Lead agent. Oh oke. Okay. Lead, lead agent. agent itu artinya adalah si developer tadi menunjuk satu agent untuk lead agent-agent yang lain. Oh jadi. Agent abang nggak usah repot. Iya. Uh, yeah. Itu loh. Pertanyaannya ada jaminan bisa terjual <tuh> <Enggak> juga. <tuh> juga, juga. Jawabannya sama kayak exclusive listing tadi ya, ya tapi <tuh> ini kalau dibahas panjang kali lebar ya. <tuh> tapi nanti kita akan bikin sesi-sesi yang ya. Ini kan bicara relator, ya. Ya, realtor ya Saya banyak-banyak uh, PR atau banyak hal yang bisa kita kupas. Tapi secara garis besar memang uh, Proversi Broker ini lagi tantangannya saat ini market sangat berubah ya. bagaimana para pemain ini bisa Harus satu bisa mengupgrade capability-nya Capability Iya capability. ya kan eh, karena kan masih banyak broker-broker eh, di luar yang Yang individual yang tidak tidak punya manajemen ya. ya Terus tidak ada berizin gitu loh bukan anggota asosiasi. Ya. cukup banyak PR-nya itu masih banyak, intinya nah yang kedua belum menjadi culture di kita, bertransaksi properti, Dengan mesti lewat broker broker tadi. nah pengalaman saya keliling-keliling di, di primary market, itu juga begitu nah, harusnya kan kalau ada lead ini, lead ini kan mengurus A to Z nya ya. tapi prakteknya juga si para developer tuh kan takut juga kalau ya, kalau nggak uh, laku, kan laku dia takut E, waktu ya, waktu terlalu jualan nah, Ternyata tidak. dengan Ya, kan. target ya. Ya kan, jadi kita jumpai bahwa walaupun pakai elit agent, para developer tetap juga menaruh orang untuk hmm, juga tetap. membantu para para agent. Para gitu. agent ya. Nah nanti mungkin kita akan bahas lebih detail lagi ya, itu model-model ya. bagaimana para para pemilik properti atau para developer. Menjual properti lewat agent. Nah, ada mungkin ada namanya lead agent, ada namanya in house. Nah, nanti kita bahas. Ya? Kita bahas Selanjutnya. lebih, lebih spesifik, spesifik, tapi topik kali ini kita ada open, ada eksklusif listrik, dan dua-duanya tidak bukan berarti ah, jadi lebih cepat lauh. Iya, mau baik open maupun eksklusif ya. gitu ya, bro? Ya, ya. karena satu. Orang yang menangani transaksi ini mewakili penjual maupun mm -hmm. mewakili pembeli itu masih satu orang yang sama Satu orang yang sama Bukan orang yang berbeda mm -hmm. gitu loh Nah terus mm -hmm. mereka ada mengenal namanya kobrok Apa itu bro? Kobrok, broker bersama kobrok Oke, kobrok Kobrok itu sebenarnya kalau saya pelajari hanya berlaku kalau si broker ini eksklusif Oh oke, okay. brokernya eksklusif. Nah, tapi kalau dia open, kan harusnya nggak dikena kubrok. Kubrok nggak ada. Kuberi ya. Misalnya Nara punya rumah, hmm. saya broker. Terus saya punya pembeli. Sementara hmm. open, iya. Ngapain saya mesti komunikasi dengan broker lain? Iya kalau ada. Nah, anak -anak. Saya kan mesti langsung ke pemiliknya aja gitu loh. Jadi, tapi yang dipraktekkan itu ya. Ternyata. Eh, seperti itu gitu loh. Jadi artinya itu yang mengelola listing sama yang menjual properti itu orang yang sama nah yang lucu kadang-kadang dia merahasiakan apa namanya identitas daripada propertinya sampai fotonya aja nggak sampai nggak berani di, di foto tampan depan oh <laughs> gitu kalau mengiklankan, gue tanya kenapa fotonya tampan depan kan menarik, wah nanti kalau fotonya tampan depan nanti ketahuan orangnya bisa, brokernya bisa langsung kan open, Ini kan aja oh kan oh gitu ya, nah itu open. saya bilang agent centrist hmm harusnya kalau saya profesional, ya, ya narah kan. jual properti lewat saya, pelaku sama broker lain, ya, ya. saya happy aja kan. Ya. penting ya. laku kan konsumennya kan malah gitu. happy kan, iya. tapi kita kan emang jualan kan, iya. jualin sih propertinya gitu, gitu ya bro ya <laughs> Sensing lunch break kali -in ini memang beda ya e, Tentang baru dibahas dikit aja Tentang open dan exclusive listing Kita akan buat tema-tema di seputar broker Yang mengundang kontroversi lah ah, iya, Nah, sure. kaya rame, kaya rame, rame. <tuk> <tuk> <tuk> ini udah rame banget ya kayaknya bro ya Makanya biar tetap rame Jangan lupa terus tonton youtube channel Roma21 Like, comment, dan subscribe Jangan lupa juga untuk share gitu ya bro ya Dan notifikasinya dinyalain Oke okay, deh, thank you ya bro ya Uh, salah properti, salah properti.